Modulasi Mik Akasu Coba-coba Semoga coba. aja hasil daripada Modulasi kamera Akasu V50X Terdengar bagus Sambil lihat kucing Kucing Kucing sudah gede gini masih nenen aja deh. Kucing, kucing sudah lebih besar dari indukannya masih aja dia nenen. Kucing antik ini kucing aneh.